untuk mempersingkat waktu, kita langsung mengambil untuk zodiak pertama, yaitu zodiak cowok yang mudah meraih kesuksesan. Selanjutnya, kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya, kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya, kepada zodiak yang keempat, yaitu zodiak cowok yang mudah meraih kesuksesan jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang didapatkan oleh zodiak cowok yang mudah meraih kesuksesan pertama untuk zodiak yang pertama selanjutnya untuk zodiak yang kedua selanjutnya untuk zodiak yang ketiga selanjutnya untuk support energi kepada zodiak yang keempat yaitu zodiak cowok yang mudah meraih kesuksesan jika kartu support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak cowok yang mudah meraih kesuksesan. Di sini, satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak cowok yang pertama yang mudah meraih kesuksesan adalah 8 of 1 ataupun 8 tongkat. Secara umum, 8 of 1 itu diartikan. Tekuni pekerjaan yang sekarang dan biarkan alam menjawab apa hasil kinerjamu. Jadi, di sini untuk zodiak yang pertama, untuk zodiak cowok yang mudah meraih kesuksesan, menggambarkan kesuksesan yang ia dapatkan adalah di dalam kategori pekerjaan. Di sini, kesuksesan itu ia dapatkan dikarenakan ia menekuni pekerjaan bersungguh-sungguh, menekuni suatu pekerjaan serta bertanggung jawab dalam suatu menjalankan pekerjaan. Sehingga, di sini, karir dan pekerjaan zodiak yang pertama akan lebih bagus lagi dan meningkat lagi dan untuk sebuah energi yang ia dapatkan adalah Queen of Cup secara umum Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya jadi di sini untuk terjadi yang pertama ia menekuni pekerjaan dan ia bersunggu-sungguh di dalam suatu bekerja dengan penuh tanggung jawab dan disinilah kesuksesan ia dapatkan di dalam kategori pekerjaan dan karir dan disini seorang pasangan mendukung zodiac yang pertama untuk fokus di dalam bekerja sehingga menunjangkannya akan semakin bagus lagi dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Hero Pen secara umum The Hero Pen itu diartikan adat istiadat tokoh agama dan taat peraturan jadi untuk jodek yang pertama ia meraih kesuksesan di dalam kategori karir dan pekerjaan dengan cara ia tekuni secara tanggung jawab dan penuh disiplin dan itu didukung penuh oleh seorang pasangan dan di horopen di sini menggambarkan seorang zodiak cowok yang pertama merupakan zodiak cowok yang mudah meraih kesuksesan dengan cara disiplin dalam suatu bekerja dan taat aturan di dalam bekerja dan untuk zodiak cowok yang pertama yang mudah meraih kesuksesan berada di angka kelahiran 22 Agustus sampai dengan 22 September dan tidak lain dan tidak bukan adalah zodiak Virgo. Selanjutnya kita ke kartu yang kedua dan kartunya adalah Five of Swords ataupun lima pedang. Secara umum Five of Swords itu diartikan melihat situasi dan kondisi dan memanfaatkan tenaga orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan. Dan di sini untuk zodiak yang kedua zodiak cowok yang mudah meraih kesuksesan yang ia dapatkan kesuksesan adalah di dalam kategori pekerjaan di sini seorang zodiak cowok yang kedua memanfaatkan tenaga orang lain ataupun melihat situasi dan kondisi sehingga ia mampu Memanfaatkan tenaga orang lain yang betul-betul membutuhkan pekerjaan, dan di sini pekerjaan zodiak yang kedua akan cepat selesai dengan dibantu oleh seseorang. yang Ia lihat mempunyai peluang dalam mengerjakan suatu pekerjaannya, dan kategori zodiak yang kedua ia mencari kesuksesan di dalam kategori pekerjaan. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Queen of Pentacles secara umumnya Queen open Pentacle itu diartikan seorang wanita yang dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya jadi itu jodek yang kedua kategori kesuksesan yang ia dapatkan adalah di dalam kategori pekerjaan yang pekerjaannya ia manfaatkan tenaga orang lain sehingga di sini seorang jodek yang kedua tidak capek untuk bekerja karena ia melihat peluang dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan yang menunjang karir pekerjanya akan semakin bagus lagi dan Queen open tackle seorang pasangan mendukung dan mensupport secara positif atas tindakan yang dilakukan oleh zodiak cowok yang kedua dan di Robin kita gambarkan dengan zodiak cowok yang kedua di sini menjelaskan bahwasannya zodiak cowok yang kedua itu merupakan seseorang yang tahu aturan ataupun yang mampu melihat peluang kepada orang lain agar mengerjakan pekerjaannya di dalam suatu kategori pekerjaan dan pasangan akan mendukung secara penuh tindakan yang dilakukan oleh zodiak cowok yang kedua dan tentu zodiak cowok yang kedua itu berada di angka kelahiran 21 Mei sampai dengan 20 Juni tidak lain dan tidak bukan adalah zodiak Gemini. Selanjutnya kita ke kategori zodiak cowok yang mudah meraih kesuksesan. Yang ketiga adalah Four of Pentacles ataupun 4 koin Secara umum for pentakel itu diartikan zona nyaman, zona keseimbangan dan mendapatkan apa yang ia inginkan di dalam satu kategori keuangan. Jadi di sini tujuan yang ketiga, kesuksesan yang ia dapatkan adalah kesuksesan di dalam kategori keuangannya yang meningkat. Dan itu tujuan yang ketiga, ia selalu mendapatkan apa yang ia inginkan dengan melakukan suatu upaya ataupun pekerjaan. Di sini satu koin yang ia perlu menggambarkan ia akan ia mendapatkan suatu keinginan dan ia mendapatkan kesuksesan di dalam kategori keuangan dengan cara melakukan pekerjaan yang lebih serius dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Page of Pentacle secara umum Page of Pentacle itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun jadi untuk zodek yang ketiga di sini menggambarkan kesuksesannya yang ia dapatkan adalah di dalam kategori keuangan dengan melakukan suatu pekerjaan yang menunjang keuangannya lebih bagus lagi Dan di disini pekerjaan itu ia lakukan adalah untuk membutuhkan kebutuhan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun dan The Hero Pen di sini menggambarkan Zodiac cowok yang ketiga meraih kesuksesan itu di dalam kategori keuangan yang bertujuan untuk membutuhi kebutuhan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun dan dihiropen di sini mencolok kepada seorang anak yang taat agama yang selalu mendoakan seorang zodiak yang ketiga agar semakin sukses lagi di dalam kategori keuangan dan untuk zodiak yang ketiga itu berada di angka kelahiran 21 April sampai dengan 20 Mei yang tidak lain dan tidak bukan adalah zodiak Taurus. Selanjutnya kita ke kartu kategori zodiak yang keempat dan kartunya adalah Ten of one ataupun 10 Tongkat. Secara umum Ten of one itu diartikan seorang zodiator yang keempat merasa semua ia tanggung sendiri dan ia lakukan sendiri dan di sini ia sanggup untuk melakukannya. Di sini digambarkan dengan seseorang yang memeluk kayu 10 batang dengan merangkulnya dan mengangkatnya. Jadi, itu zodiak yang keempat di sini menggambarkan pekerjaan yang ia lakukan tanpa membutuhkan bantuan orang-orang lain akan sukses di masa depan. Jadi, itu kategori zodiak yang keempat itu sukses di dalam kategori pekerjaan, dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah. Queen of one secara umum Queen of Wand itu diartikan seorang wanita yang dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi untuk zodiak cowok yang keempat di sini menggambarkan ia melakukan pekerjaan dengan sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan di sini ia didukung oleh seorang wanita yang tidak lain dan tidak bukan adalah seorang pasangan yang dapat menunjang karirnya lebih bagus lagi di masa depan. Dan di horopen di sini menggambarkan seorang zodiak yang keempat mampu tahu ataupun disiplin serta ia selalu mengeluarkan ide-ide yang bagus untuk menenangkan karirnya di masa depan yang didukung penuh oleh seorang pasangan. Dan untuk zodiak yang keempat itu berada di angka kelahiran 23 Oktober sampai dengan 22 November yang tidak lain dan tidak bukan adalah zodiak Scorpio. Jadi di sini kita lihat kembali bahwasannya zodiak cowok yang mudah meraih kesuksesan adalah yang pertama zodiak Virgo, selanjutnya zodiak Gemini, selanjutnya zodiak Taurus.